Saya rasa kalau Daniel mau memberi masukan ya untuk jangan sembah patung saya pikir orang Kristen tidak ada yang sembah patung ya. Bahkan kalau saudara uh, tanya orang-orang Katolik sekalipun saya punya kenalan banyak dengan rohaniwan-rohaniwan Katolik dan mereka tidak menyembah patung. Saudara-saudara mereka buat patung bukan tujuan untuk disembah karena kalau sekalipun patung mereka dirusak ya bahkan bukan hanya gereja Katolik ya kami Protestan pun kalau mau buat patung ya di gereja bukan untuk disembah seperti hanya sebagai aksesoris-aksesoris gerejawi atau di gereja saya pikir tidak ada masalah ya saudara-saudara bahwa eh, kami melakukan itu bukan untuk menyembah. Nah banyak kali orang menuduh orang katolik menyembah patung Tetapi kalau mau lebih paham Apakah orang katolik itu menyembah patung atau tidak Anda harus mendengar penjelasan dari Pemimpin-pemimpin katolik Rohaniwan-rohaniwan katolik Ya apakah tujuan pembuatan patung itu untuk disembah Saya sudah dengar banyak rohaniwan-rohaniwan uh, Katolik menjelaskan itu bahwa mereka tidak bermaksud membuat patung untuk disembah ya. Karena kalau mau ngomong patung misalnya ya. ini ya patung Ibu Maria atau yang di, yang di atas sana patung Tuhan Yesus yang besar. Paling tinggi itu sebagai kepala gereja gitu ya. Di tangannya ada tulisan atau ada Alpha Omega di sana ya. Yang awal dan yang akhir. Um, tidak sama sekali pembuatan... Patung untuk disembah, itu tidak ada. Nah maksud saya begini, kalau Daniel Mananta memaksudkan untuk jangan buat patung untuk disembah, saya pikir ya memang Alkitab mengajarkan begitu. ya Sebab di 10 hukum Allah saja ada jelas ya, jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Yang dilarang itu buat patung untuk disembah, kalau buat patung hanya aksesoris tidak masalah. Dan kelihatannya itu yang... Dilakukan oleh saudara-saudara kita katolik yaitu mereka buat patung bukan untuk disembah ya. Nah jadi kalau Daniel Mananta mengatakan bahwa dia sama dengan UAS. Nah kalau UAS itu saya lihat memang uh, lebih kepada menghakimi ya. Menuduh bahwa seolah-olah patung-patung yang ada di gereja ental gereja katolik, ortodoks, protestan ya atau patung-patung yang lain. Dibuat oleh kami orang Kristen Katolik untuk disembah. Itu sama sekali tidak. Saya juga pernah mengkotbahkan bahkan 10 hukum Allah. Bahkan saya tahu video saya viral. Lalu ada orang yang salah artikan seolah-olah saya menyerang orang Katolik. Oh tidak demikian. Saya sedang membahas 10 hukum Allah. Dan di 10 hukum Allah itu dengan jelas ya. Bahwa hukum kedua jangan membuat patung berupa apapun untuk disembah. Kalau patung seperti aksesoris begini nggak ada masalah. Tidak ada orang Kristen atau orang Katolik. Ini, ini kembali kepada uh, penjelasan yang sudah bertebaran luas di media sosial. Dari rohaniwan-rohaniwan Katolik. Bahwa tidak ada tujuan orang Katolik bikin patung untuk disembah. Sekali lagi tidak ada itu ya. Jadi kalau Daniel Mananta bilang dia sama dengan uh, Abdul Somad. Nah itu yang soal. Bahwa Abdir Somad itu menuduh seolah-olah kita menyembah patung. Atau maksudnya seolah-olah orang Kristen itu entah Kristen atau Katolik menyembah salib atau menyembah uh, patung. Entah patung Tuhan Yesus, patung Ibu Maria. Sekali lagi tidak.